Halo semuanya, jumpa lagi di channel tanaman hias bosku Kali ini kita mau bahas 6 aglonema termahal di tahun 2020 Sebelum kita bahas, jangan lupa di subscribe channelnya Supaya kamu gak ketinggalan update dari channel ini Sekaligus juga bantu support channel kita Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan juga doakan banyak rezekinya Nah, buat kamu yang sudah penasaran, langsung saja kita lihat videonya